Hal ini karena weton sering digunakan untuk memprediksi kondisi seseorang mulai dari watak, perjalanan karir sampai pada hubungan asmara. Dalam kitab Primbon Jawa sendiri ada banyak sekali weton dan salah satunya adalah Sabtu Pahing. Weton tersebut memiliki neptu yang bisa dikatakan sangat besar yaitu 18.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 Watak Sabtu Pahing Kita akan bahas sedikit mengenai Sabtu Pahing Menurut kitab Tuhan Jawa dimulai dari wataknya Dimana menurut para leluhur yang lahir di weton tersebut Mempunyai watak layaknya lakuning geni Atau dapat diartikan sangat berapi-api Pasalnya mereka terkenal mudah marah Maunya menang sendiri ambisius, mudah diadu domba, dan tidak berpendirian. Dari semua watak tersebut membuat kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang-orang tersebut akan sangat mudah marah ketika diusik, layaknya api. Namun dibalik sifatnya yang sangat kasar tersebut, mereka juga memiliki watak mudah bergaul dengan orang lain Dan sangat luas Maka dari itu tidak heran Jika weton ini umumnya memiliki banyak sekali teman Meskipun memiliki banyak sekali teman Sabtu Pahing juga dikenal memiliki banyak musuh Karena watak kerasnya Akan tetapi jika ada salah satu musuhnya yang meminta maaf, maka orang tersebut akan langsung dimaafkan. Karena Weton dengan Nebdu 18 ini memiliki jiwa pemaaf yang sangat tinggi. Bahkan mereka juga tidak akan menyimpan dendam jika masalah tersebut sudah diselesaikan. Tidak hanya itu, semua masalah yang sudah diselesaikan ini tidak akan pernah diungkit-ungkit karena mereka sangat berbelas kasih dari watak belas kasih ini membuat watak tersebut menjadi sangat dermawan terhadap sesama dan mereka akan selalu membalas budi kepada siapapun yang sudah membantu mereka karir sabtu Pak ini dalam Peribuan Jawa ditulis bahwa Sabtu Pahing memiliki Neptu 18 Dengan Sabtu 9 Dan Pahing 9 Hal ini membuat mereka Sangat dikenal sebagai orang yang mudah Emosian Maka dari itu Orang-orang tersebut tidak akan cocok Jika bekerja di bawah Perintah orang lain Karena mereka merupakan tipe Pemimpin sejak lahir Oleh karena itu Para leluhur Jawa lebih menyarankan agar orang-orang yang lahir di weton ini bekerja sendiri atau wirausaha. Sejumlah pekerjaan yang cocok dengan mereka adalah pedagang dan pengusaha. Cinta Sabtu Pahing. Peralih ke urusan cinta baik itu pacaran atau berumah tangga. Sabtu Pahing akan dikatakan serasi jika mendapatkan puncak hati yang memiliki weton dengan jumlah neptus antara 11 atau 16. Contohnya adalah Sabtu Pon, Senin Pon, Jumat Legi. Selasa Kliwon, Kamis Kliwon, Rabu Pahing, dan Rabu Wagi Meskipun begitu, weton ini juga sangat identik dengan Playboy atau playgirl. Hal ini dapat terjadi karena mereka sangat mudah menarik perhatian lawan jenis Sampai-sampai banyak yang langsung jatuh cinta kepada mereka begitu pertama kali melihatnya Rezeki Sabtu Pahing, ketika orang-orang yang lahir di weton ini mulai mengerjakan sesuatu, mereka sangat bersemangat dan berambisi. Sabtu Pahing juga sangat tidak mudah puas terhadap apa yang sudah diperoleh, sehingga membuat kehidupan mereka menjadi sangat berkecukupan. Hal ini juga sudah diramalkan dalam Kitab Primbon Jawa kuno karena neptu dari weton tersebut sangatlah besar. Saking besarnya, rezeki yang diperoleh membuat Weton ini dianggap sebagai pembawa rezeki bagi keluarga, terkhususnya untuk orang tua. Rezeki orang tua juga akan mengalami peningkatan apabila jumlah neptu mereka jauh lebih kecil dari sang anak. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kebiruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol terima kasih. Dan berapapun yang Anda berikan akan kami gunakan untuk kegiatan sosial di lingkungan kami. Rahayu sakung tumati Kasih ngerapetoh nirkung -nir sang -nir di -nir -nir -nir.